Ya Rabbul Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah Amalan doa penguji hati kekasih dari jarak jauh Doa ini bisa dipergunakan jika pasangan atau kekasih anda Jauh berada di luar daerah agar pak kekasih atau pasangan Anda tidak seringkuh dan setia kepada Anda doa ini bisa membuat target mati rasa terhadap orang lain sehingga kekasih atau pujaan Anda akan selalu ingat kepada Anda namun sebelum lanjut saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini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 Siapa saja mampu untuk mengamalkan amalan ini Baik itu wanita ataupun pria Tanpa ada syarat yang memberatkan Anda Seperti berpuasa ataupun tirakat. Berikut adalah tata caranya untuk mengamalkan amalan ini Setiap Anda selesai mengerjakan sulat fardu Anda bacalah doa amalan ini sebanyak tiga kali setelah itu Anda tutup dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak satu kali Adapun bacaan doanya yang harus Anda baca adalah Bismillahirrahmanirrahim Kul inkuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibikumullah Wa lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim saya ulangi Anda usahakan untuk mengamalkan amalan tersebut dengan yakin. Karena dengan yakin kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang rukun, tentram, serta dijauhkan dari godaan orang lain. Amin ya Robbal Alamin. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.